Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbil'anami Wassalatu wassalamu ala syurafil aliyyai wa albisali Wa'lal alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Kepada yang kami hormati dan kami meliarkan seluruh pengasuh penerbisantren kenepit Kepada para asatir dan asatidah yang hadir di sini dan yang belum hadir nanti. Kepada wali santri, para wisudawati, para wisudawati dan adik-adik semua yang kami sayangi dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita sanjukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan kita sehat sehatul afiat, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara yang stres gerhana. Pada hari ini, tanggal 2 Agustus di acara pelepasan wisudawati pondok pesantren putri tempat Aisyah Salawat serta salam, kami sanjungkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW Wasallam dengan petunjuk serta arahan beliau sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama masih menetapi iman Islam moga-moga ilah akhiri hayati para hadirin hadirat semua yang kami muliakan Alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan rasa syukur yang luar biasa kepada adik-adik semua yang pada hari ini bisa selesai Menyelenggarakan sampai kepada titik di wisuda. Itu sebuah usaha perjuangan yang amat berat Kita itu seperti gunung es Ketika tahun pertama masih sampai kelas 1, 2, 3, 4 Atau A, B, C, D, E Nanti kalau sudah kelas 6 Kalau sudah kelas 6 baru Tinggal satu kelas Atau mungkin hanya Dua kelas Dan inilah orang-orang yang terpilih Menurut saya Karena mereka bisa berjuang Menghadapi rasa putus asa Kejenuhan Kemalasan Dan tangguh Sehingga pada hari ini ada di puncak titik ini Saya apresiasi sekali dengan adik-adik Nah dalam rangka terus berinovasi, Madrasah Tahfizul Banat ingin mensinergikan, menginklusikan antara pembelajaran Kitab kuning dengan pembelajaran formal, sebagaimana yang diungkap oleh Pak Hakim tadi bahwa sekarang itu ada beberapa mata, kul mata pelajaran Kitab kuning ditransfer ke sekolah madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Jadi kitab kuning itu sekarang kayak misalnya itu tuntun fathul itu sudah di sekolahan, tidak lagi di pondok pesantren. Karena apa? Satu tadi sudah diungkapkan bahwa supaya tidak overlapping di sekolah belajarnya itu di MTLB juga itu. Kemudian kedua mengatasi kelelahan. Yang ketiga ini yang paling penting Yaitu supaya Adik-adik kita Merasa bahwa Kitab kuning pun ada Di pelajaran formal Ada di sesuatu yang Dianggap formal oleh sebagian masyarakat Bahkan pemerintah Karena selama ini Ada semacam Disintegrasi Antara kitab kuning dan Pembelajaran umum Jadi yang selalu fokus di kitab pelajaran umum Dia akan berkata, buat apa sih ngaji kitab kuning Toh di rumah gak di bawah Apa buktinya, ibu-ibu, bapak-bapak semua Ketika setiap tahun kami selalu menemukan Ponggol kan, kitab-kitab kuning letak Di tempat sampah Itu membuat kami prihatin kenapa kok gak dibawa pulang padahal dikaji dalam setiap hari kenapa diletakkan, dibiarkan begitu saja ketika boyong, tidak kemudian merengkuhnya menjadi sesuatu yang paling berharga dan sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya untuk bekal nanti di masyarakat tidak ada nah itu terus menerus kita menemukan kitab kuning-kitab kuning yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan ada di pinggiran-pinggiran Pinggiran-pinggiran Tempat sampah, bayangkan Nah, dengan cara Bahwa kitab kuning itu adalah Sesuatu yang penting, salah satu ikhtiar kita adalah Kitab kuningnya dimasukkan di Pembelajaran Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanamiyah Jadi, akhirnya mereka berpikir Sama Apa yang diaji di MTLB dan madrasah Madrasa Sanawiatu Penalian Adalah sesuatu yang sama Yang sama-sama penting Yang bisa diandalkan Untuk melanjutkan pendidikan Di tingkat lanjutan Itu yang paling penting Kemudian Perubahan paradigma Sebagian pesantren Ini mengalami Problema seperti ini Salah satunya adalah kempek sendiri kalau dulu orang mondok kempek, yang dituju pertama adalah Al-Qur'an. Karena Quran Kempek punya trademark dianggap bagus. fasihnya bagus. Dan itu eh, kami mendapatkan feedback yang bagus sekali dari beberapa peserta pesantren yang menerima lulusan lulusan Pondok Pesantren Kempek. Mereka biasanya langsung suruh ngajar. Saya juga lulusan Pondok Kempek dulu ketika kecil di sini. Begitu mondok di Jogja, saya disuruh ngulang ngaji justru lama. Itu karena keberkahan pondok pesantren kempen. Nah, sekarang paradigma itu sudah mulai bergeser. Anak-anak sekarang sudah tidak peduli lagi mau hatam, mau tidak. Pokoknya, kalau sekolahnya selesai sana lihat maka pindah. Padahal di sini itu sampai kepada hatam Quran itu 5 tahun. 5 tahun, kalau yang jarang ngaji menjadi 6 tahun. Kami terus mempertahankan mutu. Meskipun ada banyak bisikan-bisikan, kenapa tidak tiga tahun saja supaya ketika pindah ke sana, dia sudah selesai? Ya, memang bisa, tapi nanti kualitasnya tidak sebagus uh, dulu. Dan itu merupakan beban moral bagi saya. Jika saya membiarkan itu terjadi, saya harus melestarikan semua nilai-nilai yang bagus yang ada di pondok pesantren kepeng ini. Salah satunya adalah. Muru'ah menjaga Hiro'atul Quran dari sisi kefasihan Dan sisi ketaturan Nah ini sangat disayangkan Adik-adik kita kadangkala -kadang tidak berpikir sejauh itu Ibu-ibunya juga kadangkala -kadang tidak berpikir bahwa Ketika anak itu sudah bagus membaca Qurannya Maka itu menjadi aset dunia akhirat Yang nanti dia akan bisa ajarkan kepada putra putranya dan seterusnya hingga mungkin kecucu-cucunya dan itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan apapun dibanding ijazah, ijazah itu bisa dituku kalau bahasa kempetnya bisa dibeli apalagi yang model istan-istan mau PNS 1 bayar saja 20 juta, selesai Quran tidak bisa dibegitukan Quran adalah sebuah bentuk kejujuran kejujuran kita di dihadapan Allah dan kejujuran orang yang membaca kalau memang dia melalui prosesnya Yang step by step Maka dia akan bagus membaca Qurannya Dibanding Yang terburu-buru dan instan Yang ketiga Adanya fenomena daring Karena COVID-19 Ada berbagai plus dan minusnya Plusnya Ternyata belajar itu Tidak ada sekat Lintas tidak ada ruangan dan lintas daerah, bisa belajar di mana saja, asal berbakat, HP, dan kuota yang cukup. Bahkan kita bisa menimba ilmu kemanapun, dan itu membebaskan kita untuk memilih mana yang terbaik, pembelajaran apa yang kita butuhkan. Itu nilai positifnya, tapi nilai negatifnya lebih banyak. Durasi waktu yang tidak on time. Saya itu dari kampus Tulisan di jadwalnya Satu jam seperempat Tiba-tiba selesainya Empat jam Jadi bisa dibayang Menahan diri untuk tidak pipis Untuk tidak minum dan sebagainya Kemarin Di kampus juga ada munakosa online Dan itu katanya munakosa Terlama di dunia Kenapa? Mulai dari jam 8, 8, selesai jam 11 malam. Nah ini ini, ini waktu uh, durasi itulah yang melemahkan pembelajaran online itu. Capek, capek luar biasa. Mending kita tatap muka. Kemudian yang kedua negatifnya. Kadangkala -kadang kita bisa dibohongi oleh murid kita kalau online. Gambarnya di klik aja, tinggal tulis namanya. Seakan-akan dia hadir, padahal dianya kemana nggak tahu. Nah, itu itu online itu begitu Kelemahannya Jadi Saya sendiri juga kadang mencoba itu Online Terus saya tinggal di bantal saya pergi Mereka menganggap saya masih ada nah, itu. Apalagi murid-murid ya. Nah ini kelemahan-kelemahannya Belum lagi Masalah jaringan Masalah sinyal Ini kadang-kadang membuat salah paham lagi berapi-api menerangkan, tiba-tiba seret hilang. Nah itu eh, apa namanya minusnya online pembelajaran online atau darip. Tapi setidaknya marilah kita ambil sisi nilai positifnya. Untuk keterbatasan mungkin boleh, tapi jangan seterusnya karena bagaimanapun guru yang bertemu langsung, talak ubah syaratan, itu bisa langsung enak. Bisa bertemu dan puas dengan guru, jadi sekali lagi kepada adik-adik, tanamkan kepada diri kalian sendiri untuk menjadi orang yang berguna. Nanti, setelah keluar dari pesantren, kempet, khususnya tentang apa yang didapat di kempet, yaitu Al-Qur'an, dan mungkin ilmu-ilmu yang lain yang dari kalian dapatkan di sini. Dan saya, sebagai kepala madrasah, tahasyur Banat secara pribadi dan secara lembaga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan meminta uh, apa namanya kemakluman yang luar biasa jika adik-adik hanya kami dapat didik seperti ini tapi saya selalu berdoa semoga mereka futuh semuanya yang kelihatannya tidak kelihatan apa-apa sekarang besok mungkin akan menjadi mutiara di komunikasi itu saja terima kasih الله يوفقك إلى فرم الطارق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.